ada yang berkokok loh. Huh. Hah! Tuh. Oke, okay, kita masuk. Assalamualaikum Lor, kita ketemu lagi hari ini dalam edisi kita hunting lagi, mantap loh, sewenang so, rencana tadi mau hunting punai Lor, tapi kondisinya kayaknya nggak bisa uh, apa namanya masuk dalam itu itu di belakang saya itu. Itu habitat punya disitu memang luar biasa Lor, banyak sekali Lor. Tapi masuknya itu nggak bisa Lor ya, jadi nggak nggak pernah dijamah oleh orang kayaknya itu. Jadi kita rencana mau i, apa namanya ini uh, ganti uh, spotnya di belakang sana nanti kita cari ayam hutan aja lah ya Soalnya pune nggak bisa dipastikan bisa masuk ke dalam jadi nanti percuma kalau kita tembak nggak bisa diambil Oke okay. buat teman-teman yang sudah mendukung selalu dan nonton saya doakan selalu untuk uh, panjang umur sehat selalu Dan tidak kurang satu apapun jangan lupa di subscribe Mantap. Kita langsung ke spot ayam hutan aja lah ya. Kita abaikan dulu eh spot punai ini. Mudah-mudahan nanti uh, dapat gantinya enggak dapat punai tapi dapat ayam hutan loh. lebih mantap itu. Oke, ikuti terus uh, petualangan kami hari ini. Mantap. Saya sudah sampai di tempat nanti saya akan mencari ayam hutan di barang saya itu. Setelah mundar mandir, mandir cari punai tapi nggak dapat spot yang apa namanya bisa dicangkau dan beralih spot luar ya mencari ayam hutan di barang saya itu blognya Nanti mudah-mudahan dapat poin. Eh uh, apa namanya? Ini sudah sekitar jam. 530 loris setengah 6 ya Dan belum ada tanda yang berkokok tahu nanti apakah ada yang berkokok Atau saya masuk ke dalam Dan uh, bisa menemukan ayam tanam Oke kita masuk ke dalam dulu ya aduh, suaranya ada sebelah sana, lur. tapi belum kelihatan, loh. diintai dulu, lur ya. aduh, nggak hebat gue lihat-lihat. belum ada kelihatan, lur. Kita intai dulu. itu, lur. kelihatan, lur. kelihatan, lur. Aduh lur, lur malah kabur. mau tenang ya lur. Aduh, jangan seneng ngelanggah. Ngel. Aduh, rencana mau tak shot kepalanya lur. Kalau kalau nggak dia shot, saya apa takut nggak ketemu lur. Aduh malah lari dia, lur. Lur, aduh, lama aku lek lek. Lur, betina lur. Aduh. itu enggak telak lur Mau tak shot tapi enggak kelihatan kepalanya lur. Aduh. atau enggak ya? Di sini tadi ya lur aduh waktu semakin sore Lur malah betina yang ke apa kelihatan oke kita skip dulu lur ya kita cari dulu lur ya daripada kepanjangan apanya durasi videonya aduh lemas aku lek -le. oke kita skip dulu aduh. udah saya cari uh, hubungan lur ya ketemu juga yang betina tadi lur aduh enggak telak masalahnya tadi rencana mau tak shot kepalanya tapi ketutup apa namanya Oh uh, pelepah itu pelepah sawit itu lho. jadi nggak bisa nembak kepala tak tembak eh apa namanya Oh uh, sebelah sininya Lur tapi jatuh tapi enggak, enggak enggak begitu telak dia jadi nggak ketemu lho aduh udah tak coar musar musar nggak ketemu lho aduh aduh ngel Hmm, mungkin belum rezeki lur ya oke nggak papa lah kalau waktu sudah semakin sore dan mungkin cakep cukup sampai di sini dulu video kita kali ini dan apapun hasilnya tetap kita syukuri walaupun poin pun gak dapat cuma dapat sukur itu tadi main longreng alhamdulillah lur ayam hutan nggak jadi dapat lari nggak mau diam apa sih lur gitu tapi nggak apa lah ya kita lanjut di lain kesempatan Oke, okay, teman-teman sudah mengikuti video saya. Saya selalu doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan selalu. Dan tidak kurang satu apapun. Dan tunggu video ataupun petualangan saya selanjutnya Lur Mudah-mudahan bisa dapat poin ayam mutanya ataupun yang lainnya. Dan lebih seru dari ini lor. Oke, saya sudahi. Karena waktu sudah makin sore. Sudah jam hampir jam 6 nih lor. Kita ketemu dengan kesempatan aja. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap 100 meter ya lor uh. mantap lor 4 dot Redon, Redon, poin lor, uh, 110 meter lor, hei, aduh, 13 pokok sawit tuh, 13 atau 12 itu, aduh, mantap, kita ambil lor.